Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat setidak Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah kabar spesial tentu untuk kita semua warga Konoa Mungkin tentunya kita dibuat terharu persahabatnya meletakkan air mata Ketika melihat part yang satu ini persahabat ya Detik-detik tentunya lahirnya BBL Masya Allah ini sebelum persalinan Idola kesayangan kita membuat kita semakin menangis persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslie Bilar tim Ada kalimat kasih juga yang dituliskan di postingan ini Part ini sih yang paling-paling mengandung bawang bombay Banjir air mata Nyes banget pas Papa bilang, Jangan nyusahin Bunda ya Kamu bisa ya Masya Allah Papa Bilar sayang banget sama Bunda Yuk streaming di Youtube Leslie Entertainment Yuk kita sama-sama bersahabat ya Kompak untuk trending kan Vlog terbaru di channel Youtube Leslar Entertainment Hingga di pasangan ini juga Banyak komentar, banyak respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Asna Mengatakan kenapa bagian ini nggak dimasukin ke vlog padahal lebih bagus Yang ini videonya angle-nya Pas banget katanya tuh Ada juga komentar lain Persahabat ya dari akun Instagram Melody Cartoon Underscore mengatakan banget, mewek banget dan nggak sabar part 2-nya. Wow, masalah banget ya ada part 2-nya. Ada next selanjutnya persahabat ya pasti lebih mengharukan. Tentu terharu, bahagia persahabat ya ketika tentunya Mendengar kabar bahwa Lesti Kejora sudah melahirkan baby L dan tentunya dua-duanya sehat walafiat. Senangnya, masya Allah keluarga besar, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Untuk ke kabar berikutnya ada sebuah unggahan spesial terbaru juga, persahabat ya di channel YouTube Trinity Entertainment. Ini mungkin sebuah first single vlog Lesti Kejora, persahabat ya. Nama baby L pure dari Papa Bilar. Wow, ini sih luar biasa banget persahabat ya, ada sebuah pertanyaan sebelumnya Kalau untuk nama bayi, apa ada sumbangan dari kakek neneknya? Wow, ini pertanyaan kepada Lesage Jiora dan jawaban dari Dalasli Itu tentunya luar biasa banget persahabat ya, karena untuk nama baby L itu sudah disiapkan oleh seorang Rizky Bilar Namanya juga persahabat ya diambil dari nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar Wow ada nama Lesti Kejoranya juga nih kira-kira Siapa sih nama BBL persahabat yang akan tentunya diberi nama oleh kakak Rizky Bilar langsung Mudah-mudahan saja persahabat ya ada bocoran Dan tentu kita masih menunggu kabar terbaru dari inilah kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh generasi Anus Leslar 24, perhatian juga di kalimat Kansan yang dituliskan di postingan ini: "Masya Allah, suami siaga, papa siaga, gak sabar pengen tahu nama baby L nama yang udah disiapin, yang bahkan mereka gak tahu akan berjodoh apa kagak." Dan alhamdulillah, Allah ijabah mereka menikah. Dan punya baby dan nama itu akan terpakai juga untuk nama baby mereka Wow, ternyata bersobat ya Rizki Bilar ini sudah menyiapkan sebelum mereka menikah Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja Idalah kesayangan kita selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai mereka berdua Amin dan untuk selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan. Di gasnya, Bang Fali Akbar, persahabat ya, wow. Sore hari ini lagi ramai banget di rumah Leslar, sahabat ya. ada Pak Ferry, ada Aabeni Mulyana Sofian juga di situ dan Kak Bilar lagi main PS bareng ya. Di sini kita lihat Bang Fali Akbar lagi gendong. Baby, ini persahabat ya, aduh, bikin penasaran aja siapa sih yang digendong oleh Bang Fali Akbar ini? Sepertinya si persahabat ya Bang Fali hanya, tentunya belajar untuk gendong saja, persahabat ya, masya Allah. Dan kita lihat juga ke keunggahan berikutnya. Ini Pap Dance juga ingin belajar menggendong baby tuh yang digendong oleh Bang Fali Akbar ya, ini seru banget, wow. Kata mereka sih tentunya awas kelihatan wajahnya takut bundung, masya Allah banget nih luar biasa selalu saja membuat kita penasaran dan selalu membuat kita bahagia tentunya. Selanjutnya kita mampir ke Unggahan Indosiar, Masa sahabat perhatikan di akun Indosiar 18 menit yang lalu ini mengunggah sebuah postingan dan sebuah foto diaksesnya kakak Bilar ini momen lamaran hingga pernikahan. Best 9 2021 Bersama baca perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Wah, gak terasa ya satu tahun telah kita lalui bersama Terima kasih untuk Indosiar Mania yang telah aktif berinteraksi dengan Mimin selama setahun ini Inilah Best 9 2021 dari postingan Indosiar tahun ini Coba kasih tahu Mimin kalian suka konten apa di Instagram Indosiar Wow, kira-kira ah, apa nih sahabatnya jawaban di kolom komentar dari akun Henry Octavia Pokoknya yang ada Leslar suka semua Min katanya tuh Memang the best banget ya dukungan dari orang-orang yang sangat luar biasa Tentunya dukungan yang sangat solid kompak kepada Lesli dan Rizky Bilar Untuk berikutnya juga perhatikan tersebut unggang spesial terbaru juga nih persahabat ya Wow, ternyata... Kak Sosa juga ada di rumah Leslar sore hari ini tuh Kari VFV juga mengunggah sebuah postingan Ternyata sudah ada di rumah Leslar sore hari ini Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantungin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.